Misalnya untuk sistem digestif, pertama yang sering muncul itu sariawan, ulkus mulut, stomatitis. Ya aftosa itu kita berikan larutan kumur ya larutan kumur chlorhexidine. Kuar Hex persen, NUMERO 1 S3DD GARGLING Lalu kita berikan juga KRIM TRIUMSI sinolon Kayak Contohnya NUMERO SATU S2DDUE KONSELINGKAN okay. HINDARI TRAUMA PADA MUKOSA MULUT ya, Atau ZAT yang menimbulkan otomatis atau hari kurang seperti keripik, susu sapi, ya, gluten, asam, benzoat dan juga ada otomatis herpes ya kalau otomatis herpes ini kita berikan anal ketiknya paracetamol 500mg S3-4DD top 1 Atau boleh juga ibuprofen dan larutan kumurnya tadi, chlorhexidin Keluar eksident 0,2 persen. Nomor S3, Dd gargling, gargling satu, dan antivirus ya, antivirus, terbuat dari 200 sampai 400 miligram. Ya. 35 rumah kalah sehari nah kalau anak itu berikan 20. arsikologinya 20 mg per kg pd per hari ya. 5 dosis 7 hari lalu kasus yang sering juga itu GERD nih